Halo teman-teman, balik lagi bersama Bang Toy. Bang Toy di sini akan bermain bersama ekskavator teman-teman. Keren sekali kan? Diceritakan kapten memesan ekskavator kepada komandannya untuk membangun rumah teman-teman. Jadi memerlukan ekskavator. Tonton terus videonya, jangan di-skip ya teman-teman. Halo komandan. Saya ingin memesan ekskavator, komandan. Untuk mengeruk tanah. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kendaraan apa saja agar kamu apabila kamu ingin memesan, kamu bisa di sini ya. Oke, okay. ayo ikuti aku. Siap, Komandan. <SILENCIO> Jadi yang pertama, di sini ada kendaraan kontainer. Kalau bisa dibilang di sini ada double decker untuk mengangkut kendaraan. Oke, okay, Komandan. Tapi saya butuhnya ekvaktor. <SILENCIO> <SILENCIO> Hi, nanti dulu ayo ikuti saya lagi waduh waduh mentok ini saya mentok tolong tolong tolong oh, ayo sini bang nah yang kedua di sini adalah ekskavator yang kamu ingin memesannya tapi di sini ada ekskavator yang lebih besar oke komandan ada yang lebih kecil lagi tidak ada dong. Tapi kamu kalau ingin memesan yang efektor yang lebih besar, ini. Kamu bisa memesan yang ini. Ayo ikuti saya lagi. Waduh, saya terjatuh, Kapten. Nah, yang ketiga di sini adalah kendaraan kreat untuk menarik apa saja yang kamu inginkan mau kamu narik kepala kamu bisa kamu menarik rumah bisa oke okay, komandan nanti saya ingin memesan ini juga ya tapi untuk kali ini saya ingin memesan ekskavator, Oke okay, kalau begitu siap komandan doa au au au au au au au ikuti saya lagi nah Nah, yang keempat ini adalah excavator Mini yang lebih simpel oh, ilegal ilegal elegan kamu bisa memesan yang ini yang kamu inginkan seperti ini kan Oh tentu jelas komandan saya ingin memesan yang ini Apakah saya bisa memesan yang ini? Bisa dong. Kalau kamu ingin memesan ini, nanti saya akan antarkan. Memakai mobil Lobak. Oke, Komandan siap. Oke ya, komandan. sekali ya teman-teman kalau begitu saya akan memesan ekspacator oke komandan saya kalau bisa saya ingin memesan yang ini komandan ekspacatornya sungguh simple ya komandan oh jelas nanti saya akan mengantarkan memakai Oke siap komandan kita deal terlebih dahulu ya Oke komandan deal gini keren sekali sudah sampai di tempat saya saya akan memakainya untuk mengeruk tanah terima kasih komandan